Ketut gulai manis uh, provisi yang petagan uh, jualan bubur Bali sama nasi campur ada rujak uh, ada bakso ada soto ada aneka minuman yang khas uh, uh, nasi bubur berlindung iya itu ya, pun yang khas yang, eh uh, tiang niki ampun warisan eme tiang niki temun kan eme tiang men ngara makin tiang akan eme ampun tan dari deure eme masih ampun lingsir iko tiang menggantikan kenten. tahun berapa tahun ya. 80-an pun nika makin tiang menggantikan ampun entan ampun 10 tahun enten nah, ya dari jam berapa sampai jam jam setengah jam? 10 sampai jam 7 malam nika di nasi campur sama bubur itu kan ada banyak lauk tuh ada apa aja di sana? Oh iya. Ada ayam betutu, ada belut goreng, pepes ayam, kacang goreng, sayur urap sama tahu tempe. Sama kok beda isinya dari bubur korasinya. Sama nasinya? Sama, nasinya? Ya. Uh, sama ada ada juga yang milih ada yang pakai ayam aja, ada yang pakai lindung ada yang minta lengkap. Oh, iya, boleh, dipilih. Variasi, Bu, yang... Harganya enggak, tiang kan kalau yang minta uh, lengkap itu kan kita isi sed sedikit sedikit ya lengkap. Kalau yang minta ayamnya dilebihin hmm. ayamnya gitu, porsinya sama. Ya porsinya. kalau ada yang minta juga untuk anak kecil gitu ayam bubur minta lima ribu juga boleh gitu, enggak matok harga gitu. Uh, semeton sarang Samis, janting Jadi... lewat Taman Ayun, simpang mampir ke warung tiangnya di sebelah selatan Purata Taman Ayun. Warung Menggaro Nasi Bubur Kas Bali